I mm -hmm. Selalu bertemu Aku telah tahu hancur mencinta aku telah tahu kita memang tak mungkin tapi mengapa kita selalu Zither Harp Oh begini rasanya kehilangan dirimu kekasih Tak pernah ku bayangkan sakitnya akan seperti Selamat nanti jatuh cinta padaku Awas nanti jatuh cinta Cinta kepada diriku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 Kau siap, siapkan Sakit sakitiku, kau telah Tak pernah ku sangka, kau telah berubah Kau membagi cinta, dengan dirinya aku yang terluka Semua ku kecewa Di kau bohong,iku kau telat tipu aku. Tentang apa yang membuatku mudah Berikan hatiku padamu Takkan habis sejuta lagu Untuk menceritakan cantikmu Kan teramat panjang puisi Untuk menyurat Cinta ini telah habis sudah Cinta ini tak lagi tersisa Untuk dunia karena telah habiskan Sisa cintaku hanya untukmu Aku pernah berfikir I need Waktu terhenti, walau dunia membenci. Ku kan tetap di sini bila habis sudah. Waktu ini tak lagi berpijak pada dunia. Sisa hidupku hanya untukmu Dan Saat-saat indah bersamamu Semua cerita Mungkin kini hanya tinggal kenangan Ku harus pergi Meninggalkanmu di dalam sepiku Bukan inginku untuk menyakiti perasaanmu Maafkan aku Bisa menunggu hatimu Lupakan saja diriku Untuk selama-lamanya Ku harus pergi Meninggalkanmu di dalam sepiku Bukan inginku untuk menyakiti perasaanmu Maafkan aku Jadi sesuatu yang berarti untukmu Tapi tidak sesaat Biarkan aku Jadi sesuatu yang berarti untukmu Tapi tidak sesaat Biarkan aku Jadi tempat untuk bersandar Di saat kau terburuk rap. Jangan sampai kau lemah Ku yakin kau pasti bisa bangkit Jangan anggap kau sendiri hadapi ada aku di sini Walau dia kini telah lama di hidupmu namun sampai kini tak bahagia kan kamu kan semuanya tinggalkan saja percuma buka matamu selebar dunia ini dan rasakan banyak orang yang peduli jangan ingat lagi jangan kau sesali ada aku di sini Biarkan aku Yang bisa dapat menuntilmu di saat Kau dilanda ragu dan biarkan aku Buatmu lepas tertawa dan biarkan semuanya berlalu Jangan sampai kau lemah Ku yakin kau pasti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 Selebar dunia ini, dan rasakan banyak orang yang peduli. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali ada aku di sini. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali ada aku di sini. Tanpa hujan, jiwaku berbisik lirih. Ku harus milikimu Aku bisa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 belum kau aku. Sebab Cinta datang karena telah terbiasa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 Sedikit waktu Biar cinta datang Karena telah Cacimaki diriku Bila itu bisa membuatmu Kembali bersinar dan berpijak Seperti dulu jadi Cacimaki saja diriku Bila itu bisa membuatmu Kembali bersinar dan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 Nanti jatuh cinta Cinta kepada diriku Jangan-jangan ku jodohmu Kamu terlalu membenci Membenci diriku ini Awas nanti jatuh cinta pada. Aku punya niat yang baik, coba ku ungkapkan padamu, kau. Kamu tak mau melihat diri ini Selamanya Awas nanti jatuh cinta Cinta kepada diriku Jangan-jangan ku jodohmu Di diriku ini Awas nanti jatuh cinta padaku Awas nanti jatuh cinta kepada diriku Jangan-jangan ku jodohmu. Kamu terlalu membenci Membenci diriku ini Awas nanti jatuh cinta padaku Jodohmu kamu terlalu membenci Membenci diriku ini Awas nanti jatuh cinta Awas nanti jatuh cinta Awas nanti jatuh cinta ku Tahu kita memang tak mungkin Tapi mengapa kita selalu bertemu Aku telah tahu hati ini harus menghindar Namun ku tak bisa Maafkan aku Terlanjur mencinta, aku telah tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati ini menghindar Namun kenyataanku tak bisa Maafkan aku terlanjur mencinta Ternyata hati tak sanggup melupakan Oh, siapa ico伯inee What Jungle?